Baiklah para sahabat Leslar dimanapun Kalian berada untuk menemani santai Pagi kalian saat ini Tentunya Bang Min akan memberikan informasi Terbaru seputar idola kesayangan kita Lesti Dan Rizky Dilar Keunggahan dan kabar pertama para sahabat Ada kabar sedih nih untuk kita semua Para fans bahwa acara Cinta Abadi Leslar di Antv Ditunda sementara para sahabat ya Kita dapatkan info dari Iklan di Antv Yang baru sebuah Kalimat yang tertuliskan, rangkaian cinta abadi Leslar untuk sementara ditunda sampai batas waktu yang memungkinkan. Kita merasa sedih merasa abad, ya, tentunya harus diundur acara spesial yang kita nanti-nantikan. Tetapi kita semangat, kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Info ini kita dapatkan juga bersambat ya dari akun Leslar Lovatix. Ada kalimat caption panjang yang dituliskan. Fix, rangkaian acara cinta abadi Leslar ditunda atau diundur. Yang terbaik untuk semuanya ya, taat pada peraturan pemerintah. Dan mementingkan kesehatan itu nomor satu. Jangan egois dan mementingkan diri sendiri gak etis kalau kita mengadakan acara di tengah keadaan negeri kita yang sedang tidak baik-baik saja. Bismillah. Semoga kondisi kembali aman. Mohon pengertiannya, teman-teman semua. Saya tahu kalian semua fans yang sangat cerdas. Tolong jangan bebani mereka, abang, dan dedek Elasti, dan juga keluarga mereka dengan tuntutan kalian. Mereka lagi butuh doa-doa yang baik dan dukungan kalian semua. Itulah caption panjang yang sangat bijak dan cerdas. Persahabat ya, menghimbau dan tentunya mengingatkan kepada kita semua para fans, doakan yang terbaik saja. Tentunya mudah-mudahan rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky bila selalu diberikan kelancaran Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon yang sangat positif nih bersahabat ya Yakni dari akun Ruli54 mengatakan dalam kolom komentar Di balik musibah pasti ada aja hikmah yang bisa kita ambil Positif thinking terus dan berdoa agar semua selalu diberikan kesehatan Intinya selalu doakan leslar agar selalu dalam lindungan Allah Amin. Selanjutnya, persahabat ada komentar lain dari akun melodi Kartun underscore skor mengatakan Gak apa-apa guys, may ini yang terbaik doa yang baik-baik terus ya Untuk kesayangan kita Tuh, Persahabat ya Respon yang sangat positif dari beberapa fans yang selalu mendukung dan mendoakan untuk acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Karena kondisi yang tidak memungkinkan saat ini Persahabat ya apalagi di Pulau Jawa Tentunya COVID-19 semakin meningkat Kita harus mematuhi protokol kesehatan nih, Persahabat yang mematuhi tentunya apa yang dihimbau oleh pemerintah Kita doakannya terbaik saja Mudah-mudahan rangkaian pernikahan Lesti dan Bilar diberikan kelancaran ke kabar berikutnya, bersahabat ada kabar spesial juga dari Bang Ariel ketika live Instagram semalam. Di sini kita mendapatkan kabar juga bahwa kemarin, Lesti dan Rizky Bilar sama-sama syutingnya libur bersahabat ya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kabar mereka. Itu sehat dan baik-baik saja. Itulah kabar yang diberikan oleh Bang Ariel ketika live Instagram semalam. Masalahnya ya alhamdulillah, tentunya Dedek dan Abang Bilar sehat. Semoga mereka selalu sehat bersahabat ya yang selalu diberikan kebahagiaan. Ke kabar berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan yang mana inilah alasan Lesti Kejora dan Rizky Pilar memilih tanggal cantik dalam rangkaian acara resepsi pernikahan mereka, sahabat ya. Karena tentunya tanggal 24 tepat mereka dipertemukan dalam acara One Man Show dan mereka tentunya tepat pas satu tahun anniversary mereka persahabat ya ini luar biasa Rizky Bilar selalu tentunya memberikan kebahagiaan untuk kita semua fans kita semua tentunya ikut terlibat dalam rangkaian pernikahan mereka ya doakan yang terbaik kita semakin bangga dan bahagia menyidolakan Lesti dan Rizky Bilar Bismillah lancar untuk semua rangkaian acara. Lesti dan Rizky Billar. berikutnya, persahabat Kita lihat juga ada unggahan dari guest-nya Bang Derry persahabat Ya, tentunya jam yang lalu Bang Derry mengunggah sebuah postingan foto bersama Lesti dan Rizky Bilar. Ada kalimat caption yang dituliskan: "Ini kita mau ngomong apa sih?" Ngakak, WK WKWK At Ed Rizky Bilar, Lesti Kejora." Wow, apa mungkin ada kejutan yang akan diberikan oleh Bang Derry untuk fans persahabat Ya, soal acara pernikahan. Mudah-mudahan saja ada kabar baik dan ada kabar terbaru soal Lesti dan Bilar hari ini, persahabat ya. Berikutnya juga kita mendapatkan info spesial dari guysnya Bang D.R. ini. Tentunya, sebuah info di channel youtube-nya ka airintanu persahabat ya. Di situ sudah di-up saja vlog video terbaru yang mana bersama para groomsmennya Abang Rizky Bilar dan... Kak Air Tanu akan memberikan giveaway ini. Luar biasa, bersahabat, ya. Ini luar biasa kebanggaan juga untuk kita semua, Farah fans. Bahwa dalam vlog tersebut, ada momen spesial yang diberikan untuk kita semua. Bahwa cincin akad pernikahan Lensi dan Rizky Pilar, The Only One, di Indonesia luar biasa. Kita semakin bangga dan bahagia, mudah-mudahan saja selalu diberikan kelancaran, kesehatan, kebahagiaan untuk Leslar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, para sahabat, mudah-mudahan ada kabar baik, ada kabar terbaru soal rangkaian acara pernikahan. Itulah kesayangan kita. Tetap pentingin channel ini, para sahabat, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Leslie dan Rizky Milar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian bersahabat mengenai informasi? Tersebut, setelah berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.